Hi uh, selamat sore semuanya buat teman-teman saya Dimanapun berada, buat ah, keluarga saya ataupun ke buat teman-teman yang ada seperti saya lagi merantau ya di luar negeri. Sekedar uh, jadi, selamat sore karena hari ini sudah sore di sini, kalaupun untuk teman-teman yang berada di Indonesia mungkin masih siang ya, jadi dua jam dengan di sini. Dan saya sekarang lagi berada di second street. Second street itu adalah tempat penjualan barang bekas juga ya, elektronik, baik handphone, versi Android ataupun iOS gitu disini. Nah, saya datang ke sini karena memang komplit men. Uh, banyak yang harus kita pilih ya, di situ versinya banyak dan macam-macam, jadi ya, saya datang ke sini karena memang dijualnya itu komplit loh. Mungkin aja saya dapat apa yang saya cari, karena hari ini saya mau cari versi Android. Ya, yang usang bos, usah cari yang murah, kok. Cari jelasnya yang murah. Karena memang untuk apa ya? Difungsikan untuk. Saya butuh slot untuk memori eksternalnya. Karena saya pakai iOS, jadi tahu sendiri kalau iPhone kan nggak. Nggak ada untuk versi slot memori eksternalnya ya. Dia hanya toh untuk internalnya aja ya memorinya. Nah, makanya kan kita harus beli yang gede kalau gitu kan, mana Kita nggak ada pilihan lain kan? Untuk nyimpan file yang udah lebih, rubber, di apa di PC saya di monitor di action cam saya di HP saya ya udah saya cari Android sekarang untuk nyimpan file aja nyimpan data saya untuk diolah di situ mentahnya kan dibuang ya sayang ya di ya menuhin tempat kan ya bingung nah ini tempatnya mungkin kalian tahu untuk teman-teman saya yang ada di Jepang udah lama di sini ini adalah sekal street ya nah dan ini sekal street ini komplit untuk di ponsel ya ditulis ponsel lumayan komplit ada yang simpri ada yang masih unlockan belum dibuka dari provider kita masing-masing karena di sini kan providernya itu ada IOS uh, provider EU Softbank dan docomo ya ya Yuki mobile jadi ya kita cari yang simpri mungkin ya simpri itu emang agak lebih mahal sedikit ada udah di-unlock ya secara permanen oleh counter masing-masing provider tapi saya mau Kalaupun belum unlock ya nggak masalah lah, karena saya butuhnya untuk memori eksternal aja kan. Ada slotnya untuk memori eksternal. Nah kali ini saya udah mau masuk nih ya ke dalam, karena udah sore tahu keburu tutup. Kali aja dapet apa yang saya cari sekarang versi Android yang paling murah aja buat nyimpan akun baru sama memori eksternal aja. Gitu, Be. kali aja di, da di dalam kita dapat satu atau enggak dua perangkat ponsel lah, <tuh> untuk data akun tambahan sama. Yang eksternal saya buat ngedit mentahannya aja guys Yuk kita masuk ke dalam aja ya Come on. Ini untuk versi simpri iPhone guys. Yang simpri ya. Hmm. Banyak oh, iPhone aja ya. Kita cek harganya di sini berapa ya? iPhone. Cek harganya. Nah, 121.800. Ah, yaitu 12 ya. Ini iPhone 12 Pro. Oh, memori eksternal internalnya 256 ya. Biasanya juga tapi dia, eh udah, udah simpri guys ini udah simpri ya simpri 12 pro sekitar berapa ini hmm, 15 juta 16 juta ya 16 jutaan ya biop biop biop pokoknya 121800 x 135 krusnya ini sekitar 16 jutaan ini yang 12 pro udah payji Guys. Wow Yang Ini keren nih guys 12 Pro ya Wah ini Ini semua iPhone XS ya. XS Cek aja harganya nih XS 256 GB Versinya udah simple berapa ya Hmm, tapi kita harus pakai Yuki Mobile Dapat bonus ini Pakai provider Yuki Mobile Ini lebih dari segini harganya Ini ada potongan nih 22.000 ya Hampir 3 juta aja harganya ini ya, Tapi terbatas ya Tetap <laughs> Pakai Yuki, Yuki Mobile itu 22.000 Ada bonusnya Ini harga aslinya iPhone XS rp 63800 Berapa ya? Tipe sama ya. iPhone X, iPhone XS 256 GB. Harganya ya sekitar hmm, Berapa ya? 8 juta lah kurang 8 juta kurang lah banyak banget ini versinya yang 64 gb agak murahan dikit ya xs juga sama ini 64 gb nih 64 gb harganya hmm, 6.500an ya hampirnya P7 lah tapi bedanya di sini gini guys kalau kita beli di sini ini barang Kita harus lihat nih oh wow. nih, ini ini dimaru ya dibulet, berarti box ada buku ada hmm, charger, casan ada headsetnya ada yang sebenarnya ya USB kabel ada ini komplit, ini dimaru semua dibulet kalau yang di-X berarti dia nggak ada ini semua komplit ya ini loose book semua ya charger, semua ada, jadi komplit kenapa komplit? jadi gini guys kenapa aku bilang komplit itu ya kalau di sini itu relangan dari counter, konter EU kalau nggak shopping kalau nggak ada promo gitu ya di relangan mereka itu kan kredit sama providernya langsung sama internetnya gitu. Jadi dia itu ngambil HP, sekaligus sama internetnya, kredit bayar tiap bulan ya kredit HP-nya ya kredit kredit HP-nya dan bayar internetnya. Nah saya pernah ngambil waktu itu Samsung S8 ya. Satu bulan itu hampir dua juta cicilannya itu bayar HP sama internet akhirnya ya terus ini saya kemahalan lah kalau segitu ya akhirnya saya balikin lagi kan ke konternya. Nah kalau orang Jepang nggak mau sih dia nggak upgrade terus setiap HP keluar baru dia walaupun baru empat bulan lima bulan dia pakai HP dia pasti upgrade lagi ke HP yang baru. jangan iPhone 11 kemarin keluar dia baru ngredit empat bulan lima bulan guys. Nah udah gitu apa ada lagi nih iPhone 12? Dia balikin ke counter yang Dia ngambil iPhone 12 yang baru, tapi tanpa DP, tanpa atas ya disebutnya Jadi dia tinggal tuker aja HP itu Yang di kredit, ambil lagi HP baru yang iPhone 12. Nah disitu untungnya kita kalau beli barang di sini itu, biasanya masih pada mulus-mulus dan masa pakainya itu belum tahunan, belum lama. Ya gimana versi HP aja ya setiap keluar baru HP ya Diambil ambil, HP baru diambil lagi. Jadi setiap upgrade HP yang tipe lama di kayak kemarin kan iPhone X terus iPhone 11, iPhone 12. Kalau meluncurnya lebih cepet iPhone itu ya dia gantinya lebih cepet juga HP-nya. Seperti itu. Jadi hutangnya nggak ada ujungnya. Mereka berhutang terus guys. Berhutang terus ya HP-nya ngutang terus kuotanya ngutang tiap ya, bulan. Kan pusing. Nah gitu. Jadi kita untungnya kalau beli HP di sini begitu masih pada mulus-mulus terus. -mulus, lihat. Tuh. Ini mulus-mulus guys. Semuanya. Ini harga yang atas ya. Bisa boleh disebut barang di sini lebih murah, bisa jadi disebut di sini tuh lebih mahal. Kenapa? Karena di sini kalau kita dapat barang versi yang memang murah ya di sini. Misalkan murah di sini nih. Ini versi Simpri ya. Ini Simpri semuanya ya. Nah, ini tuh Simpri semua. Yang bagian atas itu Simpri. Kalau kita dapat harga di sini lebih murah, jangan berharap sebenarnya ini murah, karena belum masuk ke Indonesia, guys. Indonesia itu udah nerapin sistem uh, IME ya, daftar IME ke kominfo dan bea cukai. Nah, kalau di atas 500 dolar, dia ya kenapa pajak, guys. Jadi waktu itu teman saya pernah beli iPhone 11 Pro ya, harga di sini itu dia beli harga sekitar 15 jutaan, karena masih baru dan harganya di atas 500 dolar. Makanya dari Kominfo menerapkan sistem pasang ee, bayar IMEI ya, daftar IMEI dan dia keluarin uang hampir 4.500, jadi harga iPhone 15 juta, jadi hampir 19 juta 500 sampai ke Indonesia. Nah itulah kekurangannya. <laughs> jadi kalau mau kalian pakai kartu sih harus perhitungan ya, ini beli beli HP di sini, tapi kalau mau pakai wi-fi di rumah ya nggak masalah ya. Nah itulah pajak masuk ke Indonesia-nya yang mahal pokoknya kita hitung aja, harga beli di sini lebih dari 500 dolar US Amerika, nah itu bakal diterapin sistem bayar atau daftar email lumayan, tapi untuk teman-teman yang udah terlanjur ya bisa hubungi saya, kalau ada jalannya kok, biar agak lebih murah oh, lebih murah untuk bayar daftar email agak lebih murah ada jalannya mungkin sedikit saya bisa bantu nanti dan ini masih ada tipe lama nih guys. Ini iPhone 8. iPhone 8 ya. Satu slot sim provider. Oke-oke. Okay, okay. 64 gigabyte ya. Ini complete semua ya. Complete. Hampir berapa ya harganya? Tiga juta lima Tiga juta. Tiga juta lebih lah. Ini iPhone 8 aja ya, bukan 8 plus ya. 8, yang memori internalnya 64GB semua ini baru guys semua bekas tapi barang baru ya ini lelangan guys dari counter tapi harus pakai Yuki Mobile ini bekas harganya hitungannya ini harga bekas guys Nih. tapi barang masih baru guys semua ini barang baru semua ya lihat ini barang baru tapi dijual bekas kenapa? karena udah ketinggalan tipenya kan ini aku udah ada iphone 11 dan 12 ya ini itu barang baru mulus semua semua komplit tapi dijual harga bekas dijual harga bekas ya. iphone 8 64GB karena emang gak laku tipe ini iphone 8 ini gak laku guys kalau 8 nya laku tapi kalau iphone 8 biasa setingkat dengan iphone 7 aja dari spesifikasinya Hmm, sama semua ya Dipatok harga rp yen Ya sama semua guys Murah gak? Ini murah ini. nih Hitungannya ini murah banget guys Kalau oh, saya belum punya ya saya beli Karena saya udah punya ya Cuma buat apa? Ini lagi murah-murahnya nih barang ini barang baru semua, guys. f 8 semua. Ini cuma warna putih yang berapa bikin nih warna putih? Ini warna putih satu dua, empat. ada 5 warna putih. Dan ini ini. Barang baru harganya dipatok 24.800 yen. Murah guys, jelas. Gue akui ini murah. Apaan dapat barang baru harga segini? 3 juta. 3 juta, tar dulu ya. Kita hitung nih. 2 kalau 20.000 itu 26 ya. 27, 27, 3 juta, 3 juta. Barang baru, kayak eh barang baru dijual, barang bekas. Karena ini sisa stok counter nih. Sisa stok counter yang dilelang. Kalian harus ngeluarin lagi uang kalau mau jadi simpri sekitar 3.500 sekitar 450.000 ya. Untuk buka SIMPRI untuk bisa bebas pakai kartu apa aja yang ada di Jepang atau enggak untuk di Indonesia bisa pakai kartu Indosat atau Telkomsel atau yang lainnya ya. Ini harus buka dulu. Buka dulu unlockan SIM. Unlock SIM ya. Sekitar 3.500 kalau di Jepang berarti 4 450.000-an harus nyiapin lagi duit untuk jadi SIMP. Nah kalau harga ini harga beli segini masuk ke Indonesia ini nggak bakalan kena bea cukai ataupun nggak bakalan kena pajak imei daftar imei sekarang bukan termasuk barang mewah harga segini. Ini wow. tipe lama, tipe lama ini masih ada guys. Uh, iPhone 6s, iPhone 6s nano sim harganya berapa sejuta 400 ya juta 400 16gb anjir 16gb buat apaan jaman hari gini 16gb nah nah mes nih 64gb harganya sekitar 1.500.000 ya ah 1.700.000 ya tapi baru guys ini barang baru dijual bekas sama. Ini adalah barang baru dijual bekas. Ini stok stok counter guys. Ini iPhone SE cuman ada yang 32 GB dan 64 GB. Wow. wow wow, wow. Gile barang baru dijual bekas anjir. Stok stok counter yang dijual kesini counter guys, ini apa ini? Ini shopbank provider shopping. Nunggu lihat baca. Shopping ya, iPhone X 64GB harganya sekitar, kita dulu, 6 juta empat kali tiga dua belas ya hampir. Kalau mau dijadiin simpri ini enam jutaan lah. 6 juta ini simpri nih. Kita buka ke Shopee ke konternya datang, kita buka unlockannya. Jadi kita bebas pakai kartu yang lainnya di sini. Ini providernya Shopee, guys. Nah, Sobeng ya. Ini semua Shopee. Ini barang baru, guys. Barang baru, barang baru. Dijual bekas. Harga bekas. Barang baru dijual harga bekas. Stokan konter ini yang dijual dari Shopee. Sisa tahun-tahun -tahun yang lalu lah. Oh. Ya. banyak guys. Yang paling banyak itu iPhone 8 ini yang dilelang. iPhone 8 yang dilelang banyak banget. Yang versi 64 GB, 64 GB ini kurang laku nih Kecil, tanggung memori nya dan ini dokomo keren ya, wow dokomo 64GB propedernya ini dokomo yang bawah atas ini, ini dokomo ini kalau ada merek yang di atas lagi ini dokomo, dokomo, ini belum simpri ya ini semuanya belum simpri yang ini ada sobeng softbank, softbank ini belum simpri nah Banyak es, ini iPhone SE doang. Banyak banget, kurang laku kali ya di pasaran. iPhone SE 32GB, 16GB, hmm, iPhone SE, iPhone 5S masih ada nih di sini. <laughs> Harganya cuma 700.000 nih baru. Nih, SE nih, tapi belum SIMPRI ya, masih punya DOCOMO ya, SE, DOCOMO iPhone 4 masih ada guys nah iPhone 4 iPhone 4 terlalu lama nih saya terlalu lama di sini nih di iPhone Lagian barangnya baru-baru dijual bekas sayang kan Wow riapan. Ini Android nih, guys. Android Pixel 3. Wah saya nggak tahu ini Pixel belum pernah pakai 64 GB, 3 byte Pixel 3. Mmm. Pixel so, dokomo. Monomo monomo monomo ini permanen ini. Ngambil bisa unlock ini versi permanen, oh. Arrow nggak kenal, nggak kenal, arou, dimage, oh, udah ada paip nya nih, yang Aro dan di sini tuh sony ya banyak, sony, xperia, pecinta sony. Xperia XZ, harganya satu juta tiga ratusan ya. ini hmm, harganya satu juta tiga ratusan. Tapi bekas, tapi pada mulus ya. Sini, Sini itu ada kelemahannya dia nggak kuat panas, guys. Kurang panas. Ini terlalu kalau lama kita muter video itulah atau mau bikin video gitu panas ya. Hmm. Sony Sony dan saya mau cari Note, Galaxy Note delapan Note delapan harganya tiga juta lima masih belum diunlock lokomot semua Galaxy guys. Nah apa banget tuh Tipe Samsung kita Banyak dari A20 Galaxy A21 A20 hmm, Kalau A2, A20 2 a ini Harganya Satu jutaan kurang ya Hmm Special price Nah ini dokom, Tapi dokomo ya harus diunlock dulu Harganya segini nih kita kurang, hai, okay. hai, hmm, hmm. 6 hai, hai, hai, hai, hai, enam ini enam, ini ini Dapat harga segini hai, hai, hai, hai, harganya sekitar hari ini satu 1 jutaan. kalau beli hari ini nih special price tangan bulan 6 tanggal 6 hmm. murah ya guys murah kalau yang punya uang kalau nggak punya uang ya mahal guys 100 ribu juga kalau nggak ada duitnya nah, punya lah ntar saya lagi pilih-pilih dulu ya produk HPnya mana Black ini ada Ada Black Japan. Black, shark. Black shark. Huawei P 30 Lite, juta lebih guys. Hai. Berapa? Berapa berapa? desu ka? 新しい。2020 年の 12月発売な12 月です 64。4GB ね。そうです は、有給はい。SIM フリーはい。<笑><笑> 大丈夫大丈夫はい。はい。22、22、22。はい。はい。<笑><笑><笑><笑> Nah, jadi baru guys nih, barang baru harga jadi baru guys nih, 絵<笑> <何で高いの? そうですね。笑> Oke oke, 8s 8s 8. S8, S8. Samsung S8, ada Ini kita coba cari Samsung ini sekarang, guys. Vivo Androidnya cari Samsung ini baru, semua dibungkus nih. Simpel, nah, nah, nah, nah. nah, eh, ada mas, Kak. tidak ada, tidak ada, tidak ada, Mas. ada, Mas. tidak demong 8 ne, trofeo de, cok, dari S8 harganya disini 14800 14800000 rp ya bekasnya ya Rp1.800.000 hmm, guys tapi udah layar udah AMOLED loh layar AMOLED 64GB internal memorinya ya hai, selamat Samsung S10 dari ayu. Hai, ah, <chika. tellan> so, Hai. Ah, Samsung S10 と そうです。はい、 Hai でしょ。はい そして、<音声> Aigustus adalah dua bulan Terima kasih Terima kasih akhirnya gue dapet kayak gini, guys. Samsung S 8 Samsung S8 akhirnya. Kenapa gue cari yang murah aja Gak apa-apa Karena kita lagi butuh bukan e, Tipe yang baru ya Tapi saya butuh buat Ininya guys Apa Dia itu ada SIM e, Terus ada Untuk memori eksternal Nah gitu Dia tuh kelebihannya begitu aja sih cuman e, untuk memori eksternalnya dia ada 64GB ini, murah meriah tapi terpakai ya, ini Samsung Galaxy S8 dia udah AMOLED layarnya ya udah AMOLED loh, udah keren, terus anti air ya, kalau untuk hanya sebentar sih dia anti air gak apa-apa terus, Gorilla Gorilla ya ini kacanya Gorilla, bisa dipakai buat apa motongin ini, Bawang. bawang merah Nih, Bang Merah di sini aja kalau nggak ada telenan. Nah, di sini nih. Nggak, nggak masalah ini kacanya karena kaca gorilla ya. Oke, okay. dapat dengan harga bekas ini tadi tuh berapa ya? Di ininya. 1.800 ya. Harga bekasnya sekarang. Kita dulu kok tansinya nih. Kita lihat kita tansinya. 1.800 ya kita nah ini kita nih nih 14800 ya jatuh di harga 1.900 ribu guys ya seperti itulah 1.900 lah harga bekas cuman dapat hp doang hp doang hp doang guys belum dicek tapi yakin bagus karena ini ada garansinya ini garansinya kita bawa pulang aja ke sini tapi nggak ada cacat sama sekali. Mulus banget HP-nya. Nggak ada cacat sama sekali. Jadi ini gini. Ini barang baru dijual bekas. Cuma dia HP doang. Kayak gitu. Bukan barang bekas ini. Kita cek nanti baterainya di rumah oke. Okay? Masih 100% biasanya. Ini barang baru. Nggak ada bekas pemakaian sama sekali. Cuman ini doang batangan. Nah itu kalau milik begitu. Harus teliti aja sih belinya guys. Udah sore ya. Udah... Malam ya, harus pulang. Uh, terus apa? Uh, barang udah dapat. HP doang kayak begini, cuman butuh buat memori eksternalnya aja. Akhirnya dapetin barang dengan harga murah Rp1.900.000. Rp1.900.000. Saya butuh untuk apa? Memori eksternalnya penyimpanannya aja ya. <tuh> nggak butuh buat tipe barunya sih kayak 5G yang sekarang keluaran baru ya tanggung daripada pakai yang begini ya lebih baik yang lebih dari ini ya belinya karena jadi untuk kebutuhan aja sih kebutuhan penyimpanan file saya yang udah penuh, bukan belagu karena penuh, ya dapetin dengan harga yang murah di sini Samsung S8 udah AMOLED layar kaca Gorilla dengan Gorilla ini agak lebih nyaman kalau jatuh juga, ada goresan di kacanya dengan harga 1.900 ribu dapat HP doang. Oke, okay. oke okay, guys, kita capcus, kita balik ya. Uh, saya tutup acara ini. Semoga kalian yang nonton, yang menemani saya dari tadi, start sampai ini sore. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk teman-teman saya yang ada di sini, ataupun yang ada di Indonesia, ataupun yang ada di mana aja, di Hongkong, di Taiwan, di Arab Saudi. Pokoknya semua perantau, thank you banyak, thank you. Yo, okay. so, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.